Baiklah para sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini Bumi Min akan memberikan informasi menarik dan pastinya kabar baik di sore hari ini Ke kabar pertama kita awal nih dengan postingan dari Papa Bilar di gas pribadinya barusnya memposting foto bareng Bunda Lesti dan Ayah Kejora Nih para sahabat ya dan ada sebuah ucapan dari Papa Bilar Wilujeng jengkapang tahun Pak, I wish you all the best Pak Ayah Kejora, Masya Allah, ini doa Dan sekaligus ucapan selamat ulang tahun dari Papa Bilar untuk Ayah Kejora Sang Mertua dari seorang Rizki Bilar, Masya Allah Semoga berselamat ya keluarga besar, selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kemudian persahabat berikutnya di sini ada tentunya postingan foto cute, persahabat ya ini postingan foto cute kaki abang Fatih. waktu orok nih persahabat ya dan tentunya sekarang ekspresinya emang bener-bener nurun banget dari Papa dan bundanya perhatikan gaya Papa Bilar dan gaya kakinya Bunda Lesti ini sama persis dengan gaya Kaki Abang Fatih, bersahabat ya? Ini pose kaki 2022 atau gimana sih? Katanya tuh ya, <gih> ini ngakak banget, Masya Allah, diunggah kembali. oleh aku sendal putih, underscore bilar. ada kalimat caption yang dituliskan. Kaki, oh kaki gini aja nurun ke abang loh, Masya Allah banget ya hingga komentar banyak sekali. Diberikan persahabat ya, yakni dari akun Instagram. Yaya underscore nhy mengatakan, nemu aja tuh gambar, katanya tuh ini si cute banget ya masya Allah. Luar biasa, ada-ada aja persahabat ya memang tingkah dan kelakuan yang nurun ke abang Fatih. Mudah-mudahan tentunya keluarga Leaslar ini selalu diberikan kebahagiaan, amin Berikutnya persahabat kita lihat juga Ada postingan cute banget ya dari Abang Fatih dan Kenzo Ini sih santuy banget dan sangat menggemaskan Abang El Masya Allah yang memakai baju merah ini sangat aktif sekali Dan kita lihat persahabatnya saat sesi pemotretan dan lucu banget Ini diunggah di channel YouTube-nya Rans Entertainment Abang Fatih lagi oleng tuh persahabat ya ini sih lucu dan sangat menggemaskan yuk serbu ini. Ini tentunya vitamin bahagia untuk warga Konoha juga, Masya Allah. Sesi pemotretan kemarin yang baru di-up bersahabat, ya luar biasa nih. Abang Fatih selalu saja menjadi pusat perhatian, selalu bikin bahagia untuk para onti-onti online paksinya. Doakan yang terbaik, bersahabat, ya. Jangan henti-hentinya selalu meng selalu mendukung apapun itu untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya ya persahabat disimak juga di sini ada tentunya vitamin terbaru yang kita dapatkan sore hari ini abang fatih lagi bersama onti Aulia nih, aduh akhirnya ketemu juga ya dengan onti Aulia. masya Allah luar biasa bahagia dan senang sekali kita mendapatkan vitamin baru di sore hari ini karena abang fatih ini persahabat ya lagi menemani bundanya kerja di indosiar masya Allah doakan selain terbaik juga nih untuk Idola kesayangan kita semoga selalu diberikan. kemudahan kelancaran untuk syuting hari ini tetap kita tentunya support yang terbaik. Postingan ini pun direpost kembali oleh akun Leslar Al-Fatih, FC. Banyak juga nih bersahabat, ya, komentar dan tanggapan yang diberikan, yakni dari akun Instagram Maulana. Sekarang, mungkin mengatakan. Abang kalau pakai baju warna apapun bikin meleleh sumpah katanya tuh ya outfit yang dipakai memang selalu menggemaskan. Ini kece banget dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun di Instagram Dini underscore Grill menyatakan abang kalau onti-onti gak buat IGS bareng abang kita gak tahu kalau abang lagi nemenin bunda kerja di kantor bank katanya tuh spesialnya untuk keluarga konoha langsung dikasih vitamin bahagia lewat onti aulia dan tuntunya putri Masya Allah sekali ya Alhamdulillah melihat si gemas si gembul dan pastinya ini penyemangat untuk kita semuanya kabar selanjutnya, vitamin juga kita dapatkan sore hari ini lewat channel YouTube-nya Entertainment yang baru saja memposting vlog terbaru. Ternyata Papa Bilar saking kangennya sama Bunda Laysi dan Baby Papa Bilar ini langsung nyusul ke Studio Akademi itu. Waduh, masya Allah banget ya, nih wajib trending juga. Yuk sama-sama kita dukung, kita support yang terbaik nih untuk karya-karya idola kesayangan. Jangan kemana-mana para yang tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan cedukan vitamin terbaru berikutnya dari Lesti dan Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh